Baiklah, persahabat, sahabat. Selamat datang kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Tentunya, kita ke kabar pertama: ada momen spesial, bahagia banget di Pasabat, ya, Ketika di vlognya Bang Bilar di part kedua, kita lihat aja nih, Pak, ketika ya. Ketika didelestin meneteskan air mata karena menangis terharu pertama kali ketemu dengan Amabelena, tak bersahabat ya, dengan sigap. Rizky Bilar tentunya mengusap air mata yang terjatuh di pipinya dedek LSD Ini luar biasa banget suatu kebanggaan Masya Allah Lembutnya hatinya dedek LSD kejora dipertemukan juga dengan orang yang penuh perhatian Yakni Rizky Bilar Mudah-mudahan bersahabat ya Tentunya hubungan mereka selalu diberikan kelancaran Kebahagiaan sampai kapanpun amin ya robbal Alamin Postingan tersebut adalah kembali oleh akun Instagram HP Rait Kota Sultan Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Masya Allah lembut banget hati. Mudah dipertemukan juga dengan orang yang penuh perhatian Wow luar biasa banget persahabat ya Tentunya dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar Banyak sekali dibanjiri respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Nonon Anuskal Mazud berkomentar Masya Allah dede si baik hati Gimana antar sama anak-anak Kak Nova ya Pasti terharu juga tuh Bersama ya. hati Doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan tentunya hubungan idola kita Lesti dan rizki Bila selalu diberikan kebahagiaan ke kabar berikutnya para sahabat, ada kabar spesial bahagia juga buat kita semua. Di sini kita lihat aja ada sebuah unggahan postingan dari akun Instagram @renzilazuardi. Di sini tentunya memposting sebuah postingan foto blur, para sahabat ya. Ada sebuah kalimat yang yang dituliskan. Kok lihat galeri buram ya, udah harus beli kacamata kayaknya. Tentunya sudah terpantau di postingan ini terlihat tentunya ada foto cute Lesti dan Rizky Bilar tentunya foto free wedding para sahabat ya Ini luar biasa banget aduh kita tinggal menunggu versi jelasnya Mudah-mudahan tentunya diperjelas untuk postingan foto dari Kang Aryansila Zuwardi para sahabat ya kita semakin penasaran kita semakin dibuat traveling bersama-sama doakan yang terbaik mudah-mudahan kita selalu diberikan kejutan bahagia oleh Lesti dan Rizki Bilal kabar Ke berikutnya para sahabat ada kabar terbaru soal idola kita nih Tentunya dari Rizky pilar Alhamdulillah para sahabat ya Bang Bilar sudah ada di Jakarta Dan tentunya lanjut syuting sinetron JWB2 para sahabat ya Abis dari Medan tentunya langsung syuting Alhamdulillah tentunya selamat sampai tujuan para sahabat ya Dari Medan alhamdulillah kita tentunya menunggu kabar tersebut Alhamdulillah tentunya kita mendapatkan kabar terbaru, Rizky Bilar tentunya sedang di lokasi syuting, persahabat ya Tentunya kita doakan juga mudah-mudahan hari ini Abang Bilar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran tentunya Postingan tersebut telah di post kembali oleh akun Instagram Les Lolo Fatiks Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Terpantau calon manten dah balik kerja ya wak udah mulang dari medan tempur Udah kesulat tiba-tiba di Medan Tiba-tiba dah dilakasi syuting lagi semangat kerja Abang Rizky Bilar Luar biasa persahabat ya Semangat dari calon pengantin ini Tentunya tidak terkenal lelah Tentunya mereka selalu memberikan inspirasi Dan contoh yang sangat baik untuk kita semua Semangatnya harus kita contoh persahabat ya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Tetap lantikan channel ini para sahabat Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Bilar Mungkin ini dulu informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh